Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Imam Prasetyok Kelas 12 IPS SMA Muhammadiyah 1 Senang Agung Dengan guru pembimbing Ibu Aisyah Juta Perkenankan dalam video pembelajaran Ini saya menyampaikan Materi mengenai Menumbuhkan Semangat Berinovasi Oke teman-teman Seseorang dalam kondisi suatu tekanan Tertentu kadangkala akan menuju sangat semangat berpikir yang berbeda dengan sebenarnya Tidak jarang inovasi baru akan muncul dari kondisi yang semacam ini Maka jika dimakna dengan sikap positif Pandemi ini juga memiliki peran membentuk pribadi seseorang demikian, jika tujuan kewirausahaan ini tercapai, maka perekonomian nasional akan bertumbuh. Beberapa ciri orang yang memiliki jiwa kewirausahaan adalah Memiliki sifat kreatif dan berani Memiliki kemauan keras dan semangat yang tinggi Mampu menganalisis masalah dengan baik